Halo Sahabat Sejul, si bertemu lagi di S.Jul Junius Unik dan Luar Biasa Nah, kali ini Sahabat Sejul si di tahapan New Normal kali ini saya akan berkunjung di salah satu uh, warung makan yang ada di Kota Palofoni Mau tahu ikuti Sahabat S.Jul S.Jul, Junius Unik dan Luar Biasa yeah. Esjul, kali ini saya sudah berada di depan warung nasi yang di mana pada saat ini uh, menjelang maghrib kita akan uh, singgah untuk makan apa sih kerenyahan uh, di dalam warung ini? Ikuti tips saya dan penasaran? Ayo ikuti Esjul. Sebelum kita icip-icip, kita pesan dulu menunya sahabat esjol. Nah, di sini setiap hari Jumat bagi pelanggan yang sudah membaca surat Al-Kahfi akan diberikan makan dan minum gratis sahabat Esjul. Hmm, ini juga tanpa syarat, namun butuh kejujuran saja sahabat Esjul. Kebiasaan untuk bersedekah juga diterapkan Bang Hairul dalam pengelolaan ayam geprek ini loh. Menurut Bang Herul kalau sedekah jangan tanggung-tanggung Insya Allah ada berkah Dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak akan rugi loh Jadi buat sahabat Esjun Mari kita tetap selalu bersedekah ya Terdapat 10 jenis menu ayam geprek yang disajikan loh Bagi kalian yang penasaran silahkan mampir aja Dan menikmati hidangan di warung ayam geprek Nah jam ini Nah, oke. Okay. Nah, sahabat si Jul, sekarang saya sudah ada di Warung yang Geprek. Nah, di mana saya akan mencicipi salah satu gep apa? Ayam Geprek ini. Mau tahu rasanya? kita buka ya di sini sekarang. Wow, sahabat si Jul. Nah, sahabat ini kita akan mencicipi ya. Di mana rasanya? bismillahirrahmanirrahim Wow. Sabi sinjul. Rasanya enak banget. Ayamnya juga gurih. Lembutnya pedas sekali ya Allah. Mantap mantap. saya merasanya enak guys aku falling in love dengan rasa ayamnya yang original dan rasa pedasnya menyatu begitu ditambahkan rasa pedas tadi hmm yummy banget guys sahabat Istiul. Uh, kali ini, episode kali ini sangatlah ber, apa, uh, membuat saya senang banget karena bisa mendatangi salah satu warung di kota Palopo ini. Nah, sahabat sejul, kalau sahabat sejul lapar dan mau tahu rasanya ayam geprek, di sini aslinya di warung ini. Nah, mari kita datang di warung Ngahyang Geprek Kota Palopo, tepatnya di Jalan Poros eh, Terang Sulawesi Selatan. Nah, sudah saatnya saya pamit untuk diri dari depan teman-teman sahabat sejul. Nah, saksikan terus sahabat si Jul di YouTube channel chit Cinta Kami, di Josh Mourin. Nah, es Jul, yunnya senig dan luar biasa sampai jumpa di episode selanjutnya.